Daun insulin memiliki kandungan fruktosa sekitar 35% fruktosa bebas dan 25% fruktosa terikat dan juga memiliki senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, glikosida, tanin, saponin, aloksan, dan steroid yang dapat bertindak sebagai antioksidan, antibakteri dan antidiabetik. Daun insulin dipercaya sebagai obat herbal yang mana daun insulin manfaatnya antara lain, mencegah gula darah naik turun, melawan bakteri dan jamur, dan mencegah kanker. Kemudian bahan yang kedua adalah daun sambiloto. Dikutip dari liputan6.com, sambiloto memiliki kandungan zat bernama antrographolida, alkane, dan keton. Kandungan daun sambiloto bersifat antipiretik, antiinflamasi, analgesik, antibakteri, antiracun dan sebagai obat panas dalam. Dan bahan yang terakhir adalah bratawali. Dikutip dari alodokter.com, bratawali mengandung beragam senyawa seperti alkaloid, flavonoid, flavon glikosida, interpen, diterpen, diterpen glikosida terpen, lakton, sterol, lignan, dan nukleosida. Brata wali dipercaya memiliki banyak manfaat seperti membantu pengobatan hipertensi, mengontrol diabetes, mengobati penyakit kulit, dan melawan alergi. Lantas, bagaimana cara mengolah bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas.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 Tak hanya itu, dia, Beklier, juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia. Terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR173399211, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Dia, Beklier, memiliki beberapa komposisi sebagai berikut: